Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslor di manapun kalian berada. Selamat malam. Selamat berjumpa dan bergabung kembali di channel kesayangan kalian di TV yang akan mengabarkan baik kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara klik like, comment dan subscribe serta klik tombol notifikasinya bersahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar menarik, kabar baik dan terbaru seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat untuk menemani santai malam kalian saat ini Bawemin akan memberikan informasi terbaru dan pastinya kabar dan info dari idola kesayangan kita Mengawali perjumpaan kita di malam ini, ada info dari Indesir mengenai acara festival Ramadan malam hari ini yang akan diisi oleh artis-artis papan -artis atas persahabatiah ya. Di antaranya ada Irfan Hakim, Ramzi, Gilang Birgaru, Ben Onsu Jirayud, Soimah, Nasar Parto, dan Ustaz Suki Al -Buguri. Untuk malam ini persahabatiah ya, ada Al Arjani, Barung Panjang Bogor dan Al-Hikmah, Lampung Selatan Untuk kali ini perselabati Bunda Lesti tidak tampil menjadi host di acara festival Ramadan Kita doakan yang terbaiknya pada Bunda Lesti Kejar selalu diberikan kesehatan Dan kita mendapat info juga bahwa Bunda Lesti Kejaran itu tidak setiap hari Akan tampil di Indosiar, ada rehatnya juga karena idola kesengan kita juga butuh istirahat persahabatnya. kita simak juga di kalimat caption info yang dituliskan. malam ini kita akan seru-seruan bareng para juri Soi King Nasar, Parto, Patriot, Suki Alburi, serta para host Irfan Hakim, Abiramzi, Gilang Dirga, Ruben Onsu dan Jirayut D4 Official di Festival Ramadan. Jangan lupa saksikan versi para Maden malam ini pukul 22.00 WIB hanya di indosiar atau video.com. Di postingan ini pun kita salvo dengan kalimat komentar yang diberikan oleh para sahabat Leslar, yakni dari akun Instagram Purnama. Yani mengatakan bisa istirahat dulu malam ini nggak begadang, absen dulu Yamin, nggak nonton dulu. Mau ikutan di DLSD juga istirahat, nanti kalau ada di DLSD dinyalai lagi TV-nya Wow, ini menonton tentunya kalau ada Bunda Lesti saja nih persahabat yang Memang luar biasa, Lesti Kejora selalu menjadi pusat perhatian banyak orang Masya Allah, mudah-mudahan selalu membawa berkah untuk kita semua, amin Berikutnya, persahabat, ada info penting juga dari Leslar Metaverse di laman akun Instagram Leslar Metaverse ini menginfokan sahabat, ya. Kita simak di kalimat caption info yang dituliskan. Dengan bangga, kami mengumumkan bahwa Leslar Metaverse akan mengadakan salah satu event terbesar, yaitu TikTok Contest. Di mana selama satu minggu ke depan, kami mengajak Leslarian untuk ikut ambil bagian... Dan... Dalam merealisasikan mimpi kita untuk menjadi salah satu token terbesar di Indonesia Maka dari itu, kontes ini akan dipilih top 3 untuk pemenangnya Setiap pemenang akan mendapatkan 10 juta token LESLAR Event ini akan dilaksanakan pada hari Rabu 13 April 2022 Sampai Rabu 20 April 2022 Dan tentunya kita akan membagikan hadiah total 30 juta lesslar metaverse token wow, jadi itu nggak apalagi nih, mari berpartisipasi untuk membantu lesslar metaverse token menjadi salah satu token terbesar di Indonesia link di form wajib diisi ya, linknya ada di instagram lesslar metaverse 3 pemenang masing-masing mendapatkan 10 juta token lesslar, jangan sampai lupa yang pertama, untuk membuat konten mengenai Leslar Metaverse yang kreatif dan edukatif, persahabat ya Yang kedua, per akun hanya boleh mengupload satu video Ini syarat dan ketentuannya Yang ketiga, setiap video wajib menggunakan hashtag Leslar TikTok Contest Hashtag Leslar Token Hashtag Rudy Salim Hashtag Rizky Bilar Hashtag Lestiki Jura Hashtag tenang dijagain Hashtag crypto Hashtag juan Hashtag NFT Yang keempat, pemenang akan dipilih berdasarkan jumlah view Jumlah likes dan kreativitas dari video tersebut Ini saran dan ketentuannya, ya sahabat, ya Dan kita lihat juga untuk berikutnya Yang kelima, Leslar TikTok contest diadakan mulai tanggal 13 April 2022 sampai 20 April 2022 Berikutnya, pemenang akan diumumkan pada tanggal 21 April 2022 pada jam 18.00 waktu Indonesia Barat Berikutnya, video tidak boleh mengandung kata kasar, menjatuhkan, kompetitor, dan tindak kekerasan Berikutnya, reward untuk top 3 per orang akan dapat 10 juta tekan Leslar Tuh, Ini luar biasa banget ya Semoga apapun yang dilakukan diberikan kelancaran dan kemudahan Amin Selanjutnya para sahabat, siapa nih yang sudah menyaksikan acara di Leslar Entertainment, program terbaru Bunda Lesti dan Papa Bilar dalam program spesial Ramadan? Idola kesayangan kita selalu memberikan kecutan dan kebahagiaan serta keromantisannya perhatikan yang dilakukan oleh Papa Bilar dan Bunda Lesti mampu bikin kita bahagia dan babar. Menjelang berbuka puasa disuguhkan vitamin-vitamin seger dari idola kesayangan kita masya Allah. Semoga selalu seperti ini, selalu romantis, selalu cute, mudah mudahan bahagia untuk rumah tangganya. Dan selanjutnya juga persiapannya kita mendapatkan cindukan vitamin L yang sedang digendong oleh Kak Novi yang sedang video call bareng dengan Kak Dangki Asari masya Allah, Abang El, si lucu, si gemes, si ganteng